sebagai pengajar di sekolah Islam Kanjuruhan Gambir kebetulan hari ini ada kegiatan vaksinasi secara gratisnya tepatnya di SMK Kanjuruhan Gambir alhamdulillah semua siswa-siswi mengikuti dengan antusias dan semoga kegiatan hari ini yaitu kegiatan vaksin berjalan dengan baik. Pada hari ini telah diadakan vaksinasi dan mengucapkan terima kasih kepada sekolah dan puskesmas yang. Wah,